Oke, okay, jumpa kembali bersama kami. Service Jepara, kita mempunyai atau kita mendapatkan sebuah dinamo pengering seperti ini tidak mau menyala dan kita coba untuk kabel-kabelnya di bagian dinamo ada tiga buah kabel, biru hijau dan merah dan kita coba menggunakan multitester seperti ini sepertinya terlihat ada multi kita ukur untuk kabel biru dan kabel hijau nyala dan kab kabel merah nyala juga seperti ini tapi, tidak mau berputar untuk dinamonya. Tidak mau, kan? istilahnya, atau tidak mau berputar? Oke, seperti ini ya. Nanti, coba kita akan mencoba menggunakan power. Kita gunakan power listrik, memastikan pada dinamo pengering ini mau berputar atau tidak. Oke. Oke, okay, kita siapkan colokan power atau traker atau untuk mencoba untuk dinamo pengeringnya kita berikan listrik atau power kita menggunakan kapasitor 10 mikro atau lainnya bisa 8 mikro, bisa yang penting pada kapasitornya normal Nanti kita akan memberikan power Untuk pemasangan kabel Di arah kapasitor kita gunakan warna merah Dan warna hijau Dan yang biru kita arahkan ke power seperti ini bisa kita, kita cepitkan dan nanti kita akan menyelokkan dulu untuk listrik seperti ini dan kita coba menghidupkan seperti ini ya tidak mau kita arahkan di warna oke okay pada dinamo tidak mau berputar seperti ini kita arahkan di warna hijau dan warna merah tidak mau bisa dilihat untuk rekan-rekan hanya mendengung ya mendengung saja seperti ini oke kita akan mencoba memperbaiki tanpa membeli siapa tahu masih bisa oh ya dinamo ini apa namanya masih tembaga ya masih tembaga kita akan mencoba mencari pada bagian titipnya yang rusak kita harus memotong dulu untuk bagian baut atau pen ya istilahnya pengunci dinamo ada 4 buah kita gunakan berinda seperti ini kita hilangkan, dan nanti kita bisa menggerinda. Kita dilihat untuk rekan-rekan. Oke, okay, untuk rekan-rekan kita harus memotong ya untuk talinya seperti ini kita dapat memotong untuk kita dapat mengecek nanti mencari pada bagian sistemnya yang terjadi slot ya, istilahnya slot biasanya terjadi slot antara gulungan apa namanya, gulungan ini ya gulungan dalam dengan gulungan luar atau istilahnya gulungan utama dengan gulungan starting ya gulungan starting dan gulungan utama biasanya slot terjadi terhubung kita harus melepas dulu ya untuk tali pengikat ini ya karena biar kita memudahkan pencarian pada bagian yang terjadi slot rekan-rekan harus berhati-hati untuk melepas tali ini karena jangan sampai terjadi putus pada bagian 10 kita harus berhati-hati saja karena Nanti kita dapat mencari yang terjadi slot di bagian mana. Mudah-mudahan ketemu ya untuk rekan-rekan kalau temukan lumayan ya. Tidak usah membeli pada dinamo ini karena dinamo ini bilangnya sudah hampir 20 tahun ya baru terjadi rusak. Oke seperti ini ya kita sudah menemukan apa namanya jemperan ya, istilahnya yang terhubung di bagian spool biasanya jemperan ini ya, terhubung di kabel berwarna biru kita harus memisahkan dulu ada dua buah tembaga yang terhubung di bagian dalam seperti ini kita harus memisahkan atau memotong nanti kita dapat mencari yang terjadi slot ada dua buah tembaga yang terhubung di dalam, yang di jumper istilahnya standar pabrik biasanya kan dia menggunakan tiga buah kabel, harusnya empat ya, tapi dia di jumper saat yang jumper yang di bagian dalam antara dua buah dua buah sekul antara gulungan. Utama dan gulungan bantu, oke. Okay, kita pisahkan dulu seperti ini. Kita potong untuk memudahkan kita pencarian, ya. Pencarian pada bagian sistem, kita dapat menggunakan multimeter, Oke, okay, kita kupas dulu seperti ini: kabel yang di jumper atau tembaga yang di jumper di dalam nanti kita dapat menggunakan multimeter untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki betulnya mudah sekali yang penting kita paham sistem pada bagian dalam sepul oke seperti ini ya kita dapat menggunakan multimeter bisa menggunakan multitester analog atau digital kita dapat mengarahkan di posisi ohm usahakan jangan sampai terlalu sensitif ya untuk volmeternya kita dapat menggunakan 200 kilo bisa, 20 kilo bisa atau menggunakan yang multitester yang ada suaranya, ya, seperti ini. Ya, kita hubungkan terjadi slot, ya, padahal pada bagian-bagian jemarannya bagian sudah kita lepas. Harusnya, kalau jemaran ini dilepas antara kabel hijau dan kabel merah, ya, tidak terhubung, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan dia terhubung semua ya untuk rekan-rekan berarti ada yang terjadi slot pada bagian sistem. Oke, kita coba hubungkan antara multinya dengan kabel merah dan kabel hijau ya. Nanti kita akan mencari seperti ini ya kita terjadi slot bisa diperhatikan pada bagian sistemnya. Oke, okay, rekan-rekan, kita gerakan di daerah, di daerah sini ya, ini, terjadi putus, hubungannya terputus ya, terjadi lepas istilahnya pada bagian utama dan bantu, terjadi, sudah kelihatannya sudah oke, okay, tapi kita, apa namanya, mencari ya posisi yang slotnya mana. Oke, okay, kita membuka dulu untuk membe melepas talinya lagi, karena di bagian sini ya, terjadi nyambung, orang nyambung ya, untuk slotnya Oke, okay. sepertinya antara gulungan utama dan gulungan starting ya di antara Mika yang bermasalah ya Oke, okay, kita lepas dulu untuk tali pengikat ini, biar kita memudahkan apa namanya pencarian, karena masih di masih terikat di dalam tali ini, sepertinya ini sudah sudah tidak terhubung untuk slotnya, hilang tapi kalau kita tekan sedikit ya kita tekan sedikit, dia terhubung ya usahakan jangan sampai terhubung Oke okay, kita lepas dulu untuk mengikat antara gulungan utama dan gulungan starting atau gulungan bantu. Oke okay, untuk rekan-rekan bisa diperhatikan untuk multinya kalau kita tekan seperti ini ya. Pada slotnya hilang dan terhubung lagi, hilang ter dan terhubung lagi. Sepertinya di antara Mika ya, Mika ini kemungkinan mikanya sudah rusak. Nanti bisa diperhatikan ya, terhubung dan tidak terhubung pada bagian multinya terdetek ada angkanya, dan tidak ada angkanya oke, okay, seperti ini terlihat slot, dan ini hilang sepertinya ini hilang slotnya hilang hilangnya lepas ya, slotnya tapi nanti kalau kita tekan lagi sedikit dia terhubung sepertinya untuk gulungan yang kecil tidak apa-apa terjadi slot di bagian gulungan yang besar oke okay, kita tambahkan Mika saja biar lebih mantap kita bisa memberikan Mika seperti ini ya dan kita lapiskan lagi untuk Mika yang lama kita istilahnya kita update ya Mika -nya kita double kan seperti ini ya slotnya sepertinya sudah hilang kita tambahkan Mika, nanti kita tinggal merapikan atau mengikat pada bagian sistem oke okay, bisa kita tambahkan Mika seperti ini, kita rapikan nanti, mungkin okay, bisa kita lanjut ya untuk videonya untuk rekan-rekan Go oh. Oke, okay, kita sambungkan lagi ya untuk jemperannya kabel biru, arah dari kabel biru buah-buah sepul yang tadi kita putus karena kalau kita tidak jemper kembali, percuma nanti pada bagian sepul Oke, okay, seperti ini kita sambungkan dengan kabel berwarna biru dan dia akan terhubung kembali pada bagian multinya seperti ini dan nanti kita akan solasi antara gulungan bantu dan gulungan utama kita hubungkan yang di bagian dalam dan kita solasi seperti ini dan nanti kita tinggal mengikat menggunakan kali krek biar lebih cepat dan lebih mudah untuk rekan-rekan bisa menggunakan kali krek atau mengikat kembali bagian sepuluh sepulnya oke okay, seperti ini ya kita bisa nanti mencoba apa memang sudah bisa berputar atau tidak untuk dinamo pengering ini oke okay, kita rapikan Oke, okay, untuk rekan-rekan, kita akan mencoba untuk dinamonya. Kita menggunakan 10 mikro ya untuk mencoba pada bagian dinamo pengering ini, dan kita arahkan di kabel berwarna hijau dan berwarna merah seperti ini untuk kapasitor, seperti biasa ya, untuk standar, dan birunya kita berikan power. Nanti coba kita coba menghidupkan apa mau berputar atau tidak untuk dinamonya. Lumayan ya kalau sampai hidup untuk dinamonya. Kita dapat memasang kembali dan tidak. Perlu membeli baru. Oke, kita coba menghidupkan dinamo ini. Kita arahkan di powernya di warna merah. Seperti ini ya oke okay ya sempurna sekali untuk dinamo sudah mau menyala sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan triknya mencari terjadinya slot atau tidak mau hidup untuk dinamo pengering hanya mendengung disebabkan karena slot di bagian sistemnya oke okay. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lainnya untuk rekan-rekan yang ingin belajar di skill dinamo atau lainnya. Oh ya, rekan-rekan, videonya sudah oke okay ya. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng untuk rekan-rekan, biar rekan-rekan